Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menentukan segalanya kepada kita sekalian dan seluruh alam raya ini di bawah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan jika Allah berkehendak maka tidak ada satupun yang akan bisa menghalanginya dan jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka siapapun tidak akan bisa melakukan apapun semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sendiri menyatakan bahwa diri Allah itu wallahu ala kulli syai'un qadir Dan Allah lah yang menentukan semua segalanya. Ya. Dan Alhamdulillah kita ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat ini bersama di Masjid As-Sakinah ini maka saya ucapkan jazakallahu khairan kepada takmir Masjid As-Sakinah semoga ini bagian daripada sedikit dari asar yang bisa menjadi bukti nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dakwah yang kita sama-sama sedang perjuangkan ini akan menjadi bukti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. iman Kita lanjutkan setelah... Kemarin kita masih di dalam... Satu tema. Di dalam tema... Uh, di dalam kitab Al-Wala wal-Baru' Yaitu tema tentang... Pertarungan abadi... Ya. Antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan ya. mungkin juga saya yakin di antara kita yang hadir pada hari ini uh, menjadi bagian yang tidak hadir pada waktu-waktu sebelumnya maka perlu uh, kiranya saya ingin menyampaikan uh, tema yang atau bukan tema mohon maaf apa namanya materi kemarin yang setelah kita lalui kemarin tentang siapa wali Allah itu dan siapa wali setan itu, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al Baqarah, ya. ayat ke 256. Ya. Kalau 255 itu memang menjadi andalan kaum muslimin, ya. dibaca dan keutamaannya luar biasa, ya. Al-Baqarah 255 itu keutamanya luar biasa sampai kemudian uh, para ulama menyebutkan itu ayatul kursi ya, ayat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala nah setelah ayat, ayatul kursi itu 256-nya 256 surat Al-Baqarah itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu stigma ya suatu apa namanya uh, status ya. status manusia yang menjadi wali Allah atau statusnya menjadi wali setan ya. Disitu di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahu waliyul ladzina aman yukhrijuhum minat gulumat nur ya. Yeah. kafaru awliya'uhum ya. Yeah. Jadi perbedaan kalimat di dalam antara wali-wali Allah dan wali-wali setan jelas nampak di dalam ayat ini. Ya. Yeah. Saya menunjuk gini bukan berarti ini wali setan enggak ya, mohon maaf ya. Kan Memang gaya saya bicara begitu, suka nunjuk-nunjuk begitu. Jadi ketika saya menunjuk ini bukan wali setan ini, bukan ya. Saya hanya menerangkan tentang ayat. Tapi kalau ada yang merasa menjadi waris setan, ya terutama para penguasa-penguasa ini, kok definisinya kok ke saya ya. begitu ya. Ya itu nanti tergantung antum dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau antum merasa bahwa saya tunjuk begini antum di dalam definisi ini antum bagian wali setan atau wali Allah yaitu terserah daripada apa namanya introspeksi antum ya termasuk saya tentunya saya yang berbicara, saya menunjuk begini itu tiga jari ini mengarah ke saya ya, maka Allah berfirman Allah huwal amanu yukhrijuhum ya, ilan nur waladzina kafaru awliya'uhum al-tahud yuhrijunahum minan nur ilah zulumat ya. ula'ika ashabun nar hum fiyaha khalidun ya. jelas ayat ini ya. Allah katakan Allah menjadi wali ya. Allah itu adalah wali-walinya orang beriman yang mana orang beriman itu diberikan indikator yang sangat kuat oleh Allah yukhrijuhum minat zulumat ilan nur ya. mereka itu adalah orang-orang yang keluar ya. yukhrijuhum mereka itu keluar atau memang dengan izin Allah mereka dikeluarkan oleh Allah dikeluarkan dari mana? Zulmat. dikeluarkan dari kegelapan ya. ilan nur menuju kepada terang benderang, ya maka dapat kita lihat di dalam tafsir para ulama ya bahwa yang disebutkan uh, zulumat itu sebagaimana di dalam surah al-an'am 122 ya di situ orang yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kegelapan ya di dalam tafsir surah uh, ayat 122 dari surah al-an'am itu kegelapan itu tidak lain adalah jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu jangan dipersepsikan oh itu zaman dulu ya. Sekarang ini lebih jahiliyah daripada zaman dahulu. Ya. Dulu memang ada jahiliyah, tapi hari ini istilahnya neo jahiliyah. Jahiliyah model model baru ya. Tetap jahiliyahnya ada, tapi kalimat neo itu lebih masif jahiliannya Lebih jahiliah daripada jahiliah Itu namanya new New jahiliah Lebih jahiliah daripada jahiliah Maka ya. Allah katakan Orang yang dalam jahiliah itu ya Ketika dia Mengenal kalimat La ilaha illallah ya, Maka dengan kalimat itu Jaminannya itu to Jaminannya hanya kalimat La ilaha illallah saja Cukup bagi dia ya Untuk bisa keluar dari kegelapan jahiliyah tadi itu Cukup hanya kalimat itu saja ya Tapi kalimat ini tidak cukup diucapkan Sebab burung beo pun bisa mengucapkan kalimat itu Ya mohon maaf Burung itu sekarang pintar Kalau dia cari nyanyi-nyanyi dia Indonesia tanah airku ya. Begitu katanya Itu tanah airnya Bu burung katanya burung begitu omnya nyanyinya begitu kan Kalau kita sebutkan Indonesia tanah airmu tanah tumpah darahmu begitu Bukan darahku dan bukan tumpah tanah tanah air darahku tidak Tanah air itu adalah sesuatu ya yang dia lahir di atas tanah itu dan dia minum air dari situ atas izin siapa izin Jokowi Enggak mungkin <tuk> izin siapa izin DPR Nggak. dia hidup di tanah itu dan dia minum airnya itu atas izin Allah nah, suratnya dibaca kok ayatnya ya kan Allah lah pemilik lillahi mafisama wa thiwama fil art. jadi mestinya air tanah api di dalam undang-undang mereka itu itu disebutkan ya, dikuasai negara untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagi rakyat sampai bayar apa enggak, Pak? air Pak bayar ya? insya Allah sama tidak pulangin bayar bayar pajak Pak ya tanah ya. ya jadi yang mengkhianati itu siapa? rakyat atau pemimpin? undang-undangnya tidak mengkhianati karena berbunyi begitu yang mengkhianati siapa? yang menjalankan undang-undang itu ya. jadi kalau mereka memusuhi rakyat itu karena mereka sudah merasa salah sendiri karena sudah salah, salah kepada rakyat rakyat dimusuhi ya. rakyat mengingatkan wah itu dianggap memusuhi itu nah ini kedunguan ini tidak ya, tahu kedunguan keberapa ini jadi ikone fidina iman orang yang dikeluarkan oleh Allah dari jahiliyah karena jaminannya adalah kalimat la ilaha illallah. ya maka dia menuju kepada cahaya. Apa itu cahaya? Ya. Cahaya itu yang menghidupkan mereka di dalam surah al-an'am itu ya. Di situ Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim أو... waj'alna yeah. Allah, Allah berfirman ya yeah. apakah orang yang tadinya mati ya yeah. أو... mayit mayit apakah yang tadinya mati orang-orang itu ya. Ya. lalu kemudian kami hidupkan mereka Nuh, matinya ini bagaimana kok Al-Quran mengatakan mereka mati padahal mereka itu hidup ya. yang mati itu adalah hatinya hatinya ma mati tanda-tanda ya. hati yang mati itu diawali dengan kolbun marid ya karena sakit itu adalah tanda-tanda kemati, kematian. Apakah kemudian orang tidak sakit tidak bisa mati? Ya banyak orang yang tidak sakit moro-moro mati. Ya, kan? Kalau menurut kedokteran begitu. ya. Tapi kata Rasulullah SAW bahwa sakit itu adalah tanda-tanda kema, kematian. Baik dia sakit fisik maupun dia sakit hati, rohani. Yang lebih berbahaya itu adalah sakitnya rohani. Kenapa? Karena sakit rohani ini banyak tidak bisa dirasakan oleh manusia, kecuali orang beriman. Ya? Ketika hatinya sakit, hati marit, walaupun marit, banyak orang yang tidak tahu kalau hatinya sudah sakit. Bahaya ini kalau sakit fisik jelas ini Saya merasakan sakit ini, cekot, cukup <t teenagers> Tapi yang lebih bahaya itu jika hati itu sudah sakit. Ya, hati yang sakit itu kalau dibiarkan akan menjadi hati yang ma mati nah penyebabnya apa? penyebab utama dari hati yang sakit ini sakit tentu ada sebabnya ya kan? muncul teori kausa prima atau kausalitas hukum sebab akibat kalau ada sakit tentu ada yang menyebabkan sakit itu hukumnya begitu Nah, apa yang menyebabkan hati menjadi sakit? Ya. Yang pertama tidak lain adalah al-kadzab. Hati yang sakit itu, ya, dia akan menjadi mati kalau kadzabnya ini dipelihara. Paham ya? Antum bisa baca nanti di dalam kitabnya Isqatul uh, Lahfan min Masajid Syaitan. Ya, karya dari Ibnu Qayyim al zaujiah Bagaimana kolbun marit ini, ya kolbun marit aku di dalam kitab yang lain, yaitu kitab as -Solah. ya kitabnya sama al, e, Ibn Qayyim al zawjiyah ya. Bagaimana proses hati itu bisa sakit dan mati kemudian, ya. secara garis besar bahwa hati yang sakit itu ya, disebabkan karena kafir, apa itu kafir? Bohong, dusta, ya. Jadi kalau ada orang suka berbohong, suka berdusta, itu tanda-tanda hatinya sudah sakit, ya. Kalau di dunia sulit dibuktikan, memang diundang teman-temannya ke istana gitu, ya, diundang supaya untuk membuktikan saya ini punya ijazah asli, diundang teman-temannya, tapi tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya itu di depan pengadilan, ya. Dari sini saja sudah kelihatan dustanya. Ya. belum jadi presiden dia sudah berdusta ada mobil SMK sekian unit sudah dipesan ya ada kartu apalagi itu kartu sehat ya kartu macam-macam ini tanda orang itu hatinya sudah sakit kalau dibiarkan kata Allah subhanahu wa taala ya eh, kata Rasulullah saw mohon maaf beliau bersadar wamay wa zalul Wajibu, TO children, dan tidaklah seseorang itu, ya, <yes okay movies> yep. dia berdusta, ya. kaziba, <senza 4��> <tenawa> dan dia tidak pernah berhenti dari kebohongan dan kebohongannya terus yang melakukan kebohongan sedikit-sedikit bohong, sedikit dikit bohong. Ya, hati tapi dolohi ke sampai nanti Allah catat dia. Perhatikan, ini surat bohong ini, terutama yang yang sudah menipu ini, menipu rakyat ini, hati-hati kalian, termasuk konco-konconya. Ini ya, konco-konconya itu kolega-koleganya itu kalau tahu dia berbohong, ya pastinya jujur toh ngomong, oh ya saya diundang. Misalkan, misalkan ini, saya diundang dibayar sekian, disuruh ngaku temennya begitu. Ya, mesin yang ngaku, tapi karena fulus, ya, diam. Nah, orang yang mengikuti satu kelompok, ya, di dalam satu kebohongan, apa kata Rasulullah? Dia bersabda ya, barang siapa, ya, menyerupai atau mengikuti satu kaum, bahwa minhum. Maka nah, dia termasuk, ya, dia mengikuti satu kelompok, satu kaum, seorang yang punya kekuasaan. Lalu dia juga menipu, ya. Apakah itu rektor, apakah itu dosen, apakah itu polisi, atau saja profesinya. Kalau dia satu kolam dengan pembohong, ya fahu minhum, maka dia sama dengan para pembohong-pembohong itu. Ini, ya, yang pertama kali bohong yang menyebabkan hati itu menjadi marit menjadi sakit. Nah, kalau sudah sakit akan menjadi ma mati. Nah orang-orang yang disebutkan di dalam sejarah Islam para sahabat itu tadinya mati, walaupunnya mati. Nah kalau katakan awamkan apakah tadinya yang tadi mati itu fahyainahu. Kemudian kami hidupkan mereka wajalna ja lahu nuron. Dihidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan nur kata Allah. Nurnya apa? Apa cahaya lampu ini? Tidak. Nurnya itu kalimat "La ilaha illallah" atau syahadatain "Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu" Anna Muhammad Rasulullah langsung mereka menjadi orang yang baru, yeah. the new person, orang yang baru, ya yeah. simply new. Begitu betul-betul baru mereka ini, betul-betul baru seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Ketika mengucapkan kalimat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ya. ketika mereka saat itu dalam keadaan jahiliyah. Ya. Jahiliyah betul. Mati hatinya. Jadi mereka orang-orang yang tidak senang dengan syariat Islam itu artinya mereka yang memelihara kejahilian ya. Mereka memelihara kegelapan. Enggak seneng, enggak gelap-gelap itu enggak seneng Eh, kalau terang-terang enggak -terang seneng, maunya gelap, gelap-gelapan, ya. Sukanya gelap-gelap. Kenapa? Lah kalau terang ketok, kok ketok malingi nanti, ya. Misalkan ruangan ini gelap, ya. Kita enggak tahu di siapa ini, sebelah kita enggak tahu kita, ya kan? Begitu ada satu cahaya di pojok sana misalkan, nyala sedikit aja, nyala itu cahaya itu, ketok ruangan ini pasti ketok kelihatan nah mereka orang jahiliya itu tidak suka dengan islam ya orang kafir tidak senang dengan islam nah mereka inilah di dalam surat al baqarah 256 disebutkan ya, waladina kafaru awliya uhumut ya. dan orang-orang kafir itu adalah wali-walinya tohud tohud toh itu apa? setan ya bisa dilihat nanti surat Al-Imran ayat 28 di dalam footnote terjemah Al-Quran itu disebutkan bahwa toghut itu adalah setan yang disembah, yang ditaati, yang ditundui selain Allah bagaimana Ustadz, kalau orang itu sholat, ya. kalau dia sholat tapi dia bagian daripada sistem jahiliyah atau dia mendukung sistem jahiliyah dan dia tidak suka dan memerangi umat Islam yang akan menegakkan Islam sebagai implementasi dari sebuah yang disebutkan cahaya nur itu mereka tidak suka dengan cahaya dengan Islam itu tidak suka mereka kenapa tidak bisa maling tidak bisa korupsi tidak bisa berzina ya kalau Islam tegak itu hati-hati kenapa dimulai dari Al khalzab, kedusta, kedustaan, ya hati-hati. Hatayt tabiin dahlahi khalzabun. Wataharro khalziba. Ya. Hatayt tabiin dahlahi khalzabun. Selalu terus berbohong, selalu berbohong, selalu berbohong. Ya, walaupun sudah disumpah, ya selalu berbohong. Kalau dia begitu terus kata Rasulullah, hatayt ya. tabiin dahlahi khalzabun sampai nanti Allah catat dia di sisi Allah bahwa dia adalah pembohong, <G dass> ya akhirnya dia nggak dipercaya lagi oleh manusia walaupun yang berkata jujur kenapa kebiasaannya sudah ber berbohong orang beriman tidak gampang percaya dengan pembohong nggak akan nggak akan mudah percaya dengan para pembohong itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh taufol ya akhi Aky halukum khair ya, Masya Allah Masya Allah, ayak Allah, tabarak Allah Masya Allah Amin, Insya Allah Jadi, ikhwalibidin uqatul iman itulah sifat yang bertentangan antara wali Allah dan wali-wali syaitan, kalau wali Allah itu dikeluarkan oleh Allah mati ilan nur para sahabat itu di dalam surat Al-An'am 122, itu menggambarkan secara umum para sahabat tapi khusus ayat itu menggambarkan uh, sahabat Abu Bakar as ya karena dia mengucapkan kalimat itu secara provokatif dianggap memprovokasi, dia naik ke atas Ka'bah, lalu patung-patung di atas Ka'bah itu dirobohkan, lalu dia berucap, Ashhadu bi muslimun, an la ilahi Allah, wa anna muslimun, Ashhadu Allahilahillah, wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, saksikan aku bahwa aku seorang Muslim, ya dia bersaksi atas nama Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu Abu Bakar As Siddiq sampai dia dipukuli oleh orang-orang kafir Mekah karena dia dianggap memprovokasi. Ya, bayangkan orang mengucapkan kalimat La Ilaha illallah dianggap provokator. Bayangkan, tapi orang yang menghalangi Islam disebut apa hari ini? Pahlawan Nasional. Ya, banyak pahlawan yang bergelar pahlawan, padahal mereka itu pengkhianat ya. makanya banyak hari ini orang-orang kafir tidak merasa kafir padahal sudah kafir, sudah murtad tapi tetap sholat, itu anehnya hari ini ya, maka di dalam uh, ayat yang, ber, yang berbunyi di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 8 itu banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah wa minan nasi billahi akhir wa mahum bimu'minin tidak, tidak, tidak mereka menggung beriman kepada Allah Dan beriman kepada Yumi akhir Tapi iman itu ditolak pengakuannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wamahum hum bi -mu'mininda. Mereka bukan orang beriman Yukhadiun allaha aman Karena mereka menipu Allah dan menipu orang-orang Beriman Wah soalannya Allah huwakbar Allah huwa amanu yukhriyuhum minadzulumati ilan nur Khusuk bacaannya Tapi dungu otaknya Nggak dipakai dia mengatakan tauhud, ya yang mengeluarkan dia dari Islam yang menyebabkan dia murtad ya baca ayat itu ya, bahwa setan itu mengeluarkan dia minan nur ila zulumat mengeluarkan seseorang dari Islam dari cahaya menuju kepada kemurtadan dia baca ayatnya khusyuk, tapi otaknya dungu ya otaknya nggak dipakai untuk menalar ayat ini kenapa dia tidak peduli dengan ayat itu, dia tidak mau belajar apa itu tohud, tidak mau tahu dia taat kepada tohud, na'udzubillahimintalik menjadi bagian daripada sistem tohud na'udzubillahimintalik kan ngeri ini tapi dia mengaku muslim dia sholat di tengah-tengah kita bahkan dia ustadz, padahal, na'udzubillahimintalik summa na'udzubillah baca ayatnya dia tapi otaknya tidak dipakai untuk menalar ayat itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat itu dan apa yang dilarang oleh Allah di dalam ayat itu, dia abaikan, Tidak peduli. Dia, ya. padahal Allah jelas, Allah ilan nur kafaru. Jadi begitu Allah katakan, dan orang-orang kafir itu jadi tidak ada tafsir secara. Mutasyabihat, ini bukan ayat Mutasyabihat, ini ayat Wahkam, ayat yang jelas, tidak perlu ada penjelasan yang lebih lebih rinci lagi, nggak perlu. Orang yang punya akal sehat sudah bisa me, sudah bisa menalar ayat ini. Ya. Siapa orang kafir itu Allah katakan, Walladzina kafaru. Sedangkan orang-orang kafir itu ya, adalah orang-orang ya, yang menjadi wali-walinya Tawhid mereka menjadikan togut sebagai pemimpin sebagai ulil amri nah ini kan ngeri dia baca ayatnya dia baca ayatnya senang dia membaca ayat itu disangkanya kalau sudah baca, baca ayat itu setan-setan akan menyingkir ya memang setan tidak takut dengan manusia setan takut dengan Allah tapi kalau Allah memberikan manusia itu nur cahaya setan itu lari bukan dari karena melihat kita tidak melihat cahaya itu tadi Jahayu la ilaha illallah Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini dulu Monggo Seh, -seh. Podol, Kalau mau, ada yang mau bertanyakan Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan Pak ah, okay. Baik kita lanjutkan ayatnya ya Jadi itu pembahasan kita tentang surah al-Baqarah 256 Ya maka saya kira cukup ya penjelasan tentang siapa wali setan dan siapa wali Allah itu tadi ya. kemudian penulis kitab ini mengatakan Allah menerangkan kepada kita kepada manusia maksudnya mengenai satu kesaksian ya. di antara berbagai kesaksian pada hari kiamat nanti ya ketika wali-wali setan itu menyesal ya padahal saat itu penyesalan sudah tidak bermanfaat bagi mereka kata penulis kitab ini ya maka Allah katakan di dalam surat yasin fantazul ayuhal mujrimun ya maka menyingkirlah kamu hei orang-orang musyrik ya hei musyrik demokrasi musyrik Pancasila musyrik nasionalisme menyingkir kalian dari sini kata Allah SWT ya mohon maaf ini saya supaya lebih terang lah ngaji itu ya kalau ngaji tidak diterangkan secara jelas nanti ini ngaji apa sih ngaji ini karena ngaji itu tentu ayat ini tentu ada ada contohnya di dunia ini supaya jelas kita ini supaya selamat kita di dunia ini ya. hal mujrimun ya menyingkirlah kalian hei orang-orang mujrim hei orang-orang demokrasi hei orang-orang Pancasilais hei orang-orang pki hei orang-orang liberalis nyingkir kalian Alam ahad ilaikum Ya Bani Adam Allah ta'abudu syaitan Innahu lakum Adhuwum mubin Subhanallah Ayat ini hampir dihafal Oleh sekian ratus juta kaum muslimin di Indonesia Malam Jumat sering dibacakan ayat ini Betul ya? ini sering dibaca ya. Alam ahad ilaikum Ya Bani Adam Allah ta'abudu syaitan Innu lakum adu, lakum adu. Ya. Allah katakan, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, bukankah telah Aku janjikan kepada kalian, telah Aku sumpahkan kepada kalian, alam ahad ilaikum, bukankah Aku sudah bersumpah kepada kalian, ya. Allah ta'budu syaitan. Sudah aku ingatkan sumpah di dalam ini Diingatkan oleh Allah Allah sudah bersumpah untuk mengingatkan manusia yeah. Allah bersumpah Untuk mengingatkan anak cucu Adam Alam ahad ilaikum Alam ahad Sudah dijanjikan dengan sumpah oleh Allah SWT yeah. Ya bani Adam Allah ta'buru syaitan Wahai anak cucu Adam Jangan sekali-kali Kamu beribadah kepada syaitan Ala jangan kamu menjadi penyembah-penyembah selain Allah yaitu syait say, setan. tadi apa namanya Pak? Thaghut. Ya. Jangan kamu tak dan tunduk kepada thaghut. Kamu baca ayat kok kamu malah tunduk kepada thaghut bagaimana kamu ini? Gimana lalarmu ini? La haula illa billah. Allah sudah mengatakan ini, tapi yang sudah di akhirat disingkirkan disangkanya kalau dia sudah sholat bersama kita nanti di akhirat bersama-sama enggak enggak kalau <guluh> sangkanya sudah ke masjid saat ya salat berjamaah disangkanya sudah sudah selamat enggak ya memang sholat itu yang pertama kali yang di yang diperiksa amalnya kalau imannya waktunya itu tidak tidak cacat tapi kalau Allah sudah cacat, untuk apa diperiksa sholatnya itu, langsung Allah ke neraka tidak perlu diperiksa, tidak perlu orang musyrik kok diperiksa amalnya apalagi amal yang diperiksa dia sudah syirik, musyrik kok buat apa diperiksa dengan demokrasi, Pancasila, liberalisme, komunis? Ya? dia sudah musyrik. buat apa diperiksa lagi tinggal diuncalkan saja apa diuncalkan bahasa misalnya? dilemparkan ke neraka tidak, nah, pakai diperiksa sholatnya kalau la ilahi tidak cacat, bersih, lurus baru diperiksa sholatnya ya. kalau sholatnya beres, insyaallah puasanya, zakatnya, hajinya beres insyaallah infaknya, sodakohnya beres kalau la ilahi pertama itu sudah beres gitu. Paham ya, Pak, ya? Jadi, memang hadisnya betul itu. Pertama kali itu yang diperiksa adalah salatnya, tapi ingat, salat itu bagian dari kedua daripada rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Salat, zakat, puasa, haji. Ya. Yeah. Ini enggak pernah dibicarakan atau jarang dibicarakan apa yang membatalkan syahadat. Yang dibicarakan batalnya sholat, batalnya wudhu, tapi batalnya syahadat, nggak diterangkan, sehingga banyak hari orang kafir ikut sholat. Sementara batal, syahadatnya dia, gak, gak dipelajari sama dia, dia sudah kafir tapi dia masih sholat. Aneh kan? Aneh kita ini. Ini negeri ngeri katanya. Negeri ngeri gitu. Ada orang kafir sholat ajib. ajib ah, orang kafir sholih Subhanallah. <laughs> Kenapa? Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa minan nas mayaqulu amana billahi wabil yaumil akhir wama hum bimumin." Wa minan nas itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "aktsaru minan nas." Banyak manusia. Kalau diterjemahkan, kami yang menerjemahkan ini tidak tahu saya ya, apa maksudnya kok menjadi sebahagian. Pastinya sebahagian besar di kurung besarnya itu. Sebagian besar, kalau sebagian ini besar sebagiannya kecil atau besar masyarakat tidak paham. Kalau sebagian besar jelas nanti, Luh, sebagian besar kata ibnu Masud aksar minan nas dia menyangka dia masih muslim, tapi dia sudah kafir dia tidak tahu. Makanya para ulama tauhid ini, ya ulama tauhid itu beberapa ulama banyak menerangkan tentang kafir tanpa sadar, ya ya ini jarang kita temukan kitab-kitab seperti ini kita tentang kafir tanpa sadar itu ada yang menyangga Wong mengucapkan kalimat la ilaha saja aku pakai syarat loh syaratnya itu bukan seperti kita beli jajan lalu syaratnya pembayar itu syarat memang tapi syarat dimaksudkan di dalam kalimat la ilaha illallah itu supaya kita tahu apa yang membatalkan daripada kalimat la ilaha illallah seperti syaratnya sahnya sholat itu dengan wudhu kalau wudhunya sudah batal, buat apa sholatnya? kan begitu oh sudah batal kok begitu pula nanti, buat apa sholatnya? ung sudah batal kok buat apa sholatnya? sholatnya, wudhunya, semuanya batal sampai hajinya pun ba batal ini yang belum atau paling tidak saya belum pernah mendengar ini gaji secara serius oleh kaum muslimin kenapa? karena memang kita ini sudah kadung belajar tentang fikih dulu maka aqidah kita tertinggal, fikih tentang sholat, fikih tentang haji, fikih tentang puasa, fikih tentang toharo, ya. Tapi fikih tentang kaidah la ilahi tidak diterangkan. Kenapa? Karena memang sudah banyak yang mengaku muslim tapi ba batal islamnya. Naudzi bilahin darik. Monggo sudah isya ini, ya. Kurang tiga menit. Ah, teruskan ya apa apa ya tayyid. Baik Kita teruskan ayatnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman ya Ini sebagai penguat aja Di dalam surat Yasin tadi itu Bahwa Allah berfirman Wantazul ayuhal mujrimun Alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu syaitan wahai bani adam Jangan kalian beribadah Ya abudu yang ibadatan itu ya artinya adalah taat dan tunduk ya. jadi ibadat itu bermakna at a wal khudu' taat dan tunduk tunduk dan taat kepada apa kepada aturan itu loh maksudnya ya hidup ini ada aturannya ya sumaj'alna ja ka'ala syariah minal amr fat wa la tattabi' ahwa alladzina ya'lamun kata Allah kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas satu hukum, satu aturan perundang-undangan, satu syariat ya minal amr dari seluruh urusanmu, seluruh urusanmu itu ada aturannya Muhammad begitu kira kira-kira maka ikuti aturan itu wala tatabi'ahwa la ya'lamun dan jangan sekali-kali kamu ikuti aturan-aturan yang berdasarkan hawa nafsu yang dikumpulkan berkumpul 540 orang di gedung DPR MPR lalu memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsu mereka jangan kamu ikuti jangan jangan kata Allah walau tetapi ahwa allaadzina layak lamun hawa nafsu itu nih layak lamun itu sifatnya hawa nafsu layak lamun itu apa Dungu, bodoh, tidak ngerti, layak lamun tidak pernah paham hawa nafsu itu. Bahkan dia mau, tidak mau pa, paham. Makanya kata Allah, kal'an'ambalhum abdulmu. Itu hawa nafsu. Seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang jalan hidupnya. Itu hawa nafsu. Jangan kamu ikuti. Ini Rasulullah diingatkan dengan pasal ayat ini. Surat Al-Jasiyah ayat 18-19. sampai 19 monggo dicatat surat al jasiyah ayat 18 dan 19 ya. Allah melarang jangan kamu ikut ikuti ini ya tabi'ah maka ikuti ya. ikuti jalan ini walat tabi'ahwa Allah zina layak lamun jangan kamu ikuti hawa nafsu itu karena sifat hawa nafsu itu layak lamun tidak ya. ngerti tidak ada yang menolong kamu nanti di hadapan Allah ayat 19nya begitu Ya. karena kamu tidak akan bisa ditolong oleh sedikit pun tidak bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala uh, di dalam surat yasin tadi Allah sudah memberikan satu bukti ya, kesaksian ya jadi hasil daripada kehidupan dunia kita ini akan dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita nanti di, di akhirat. Orang-orang ya. yang mengaku beriman, ya. bahwa mereka juga beriman kepada Allah dan yaumil akhir, itu diusir oleh Allah. وَمْتَزُولَ ya. Ayyuhal Mujrimun, Menyingkirlah kau, wahai orang-orang musyrik nyingkir kalian, nyingkir kalian. Alam Ahad, ilaimum ya, bani Adam, Allah takburi syaitan, inna hulakum abduhu mubin, ya. Bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata, faadu, ya. Inna aladzina kafaroo, abduwalli wa abduwukum, faadu, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh Allah dan musuhmu, maka musuhi mereka itu, ya. Musuh itu bukan berarti harus dipateni, dikemplangin, ya, dijejeki, dikapukin, tidak. Jauhi mereka jauhi mereka ya. karena sesungguhnya mereka itu musuhmu ya musuh nyata bagi kalian ya. buduni maka beribadalah saja taat dan tunduk saja kepada aku kata Allah ya. hada siratim mustaqim karena dengan hanya tunduk dan taat kepada Allah itulah kalian berada di atas jalan yang mustaqim mohon maaf ini pak mustaqim ya saya nyebut ayat ini <laughs> mohon maaf, memang begitu sifat mustaqim itu lurus lurus dia. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, hanya taat dan tunduk takut kepada Allah, berarti kita ini sudah di atas Siratul mustaqim. Hadza siratin mustaqim. Aku luqul hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim wallahu bisawab subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Wa bilahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فما وليتي سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون, قادمون.